Teret, teret, teret Hai, sekarang lagi ada di Ambaruk Moplasa Balci, duduk Teret, capek <tuk> Fin teret, teret, teret, teret Mami Maskernya dilepas dong, Sharini Waduh, tak apa nih, guys Saya nunggu warna mobil saya kira. Itu siapa yang di sana? Stranger. <laughs> Welcome kondesi itu sih. Ke sini dah. Iya, ikut The other side. oke hari ini mau ke ke kemana Jogja. ke Jogja Bay sudah siap semuanya close up ya karena di lift mempertempatan halo ku jadi ganti nama jadi Waterboom Jogja koyok yakin? Ya let's go. Wow. Oh my god. Ayam goreng Soehardi. It's a legend kau eh. pernah makan di sini sih sebelumnya tapi we'll see. Apakah enak atau tidak? Kaya ini sumpah klasik banget rek. Kau uti uti uti-uti-utiku kayak kayak penggunaan hujan hujan rumah becak Selesai, spa spa <laughs> di Siska Salon dan itu sangat recommended untuk kamu ya. Kamu, kalian, kalian, kalian yang ingin oh, ya, suasana nih, owenak, oh, spa, spa sing, sangat ngumpul lah. Uh, Nangos Siska Salon, re. it it worth it. Uh, uh. Untuk apa VIP kamu, siapa? Dan semua fasilitas VIP itu hanya dengan 175, dan bahkan bulan ini mereka promo. Uh, apa, dikurangi Rp50.000 Jadi bayar 100 100000 aja Dan itu per orang Dan itu harus dapat Pijet Pijet full tubuh ya Terus mandi air panas Terus masih ada komplimennya Makanan yaitu Teh anget uh, atau kopi jahe ya. Kue Kue manis sama buah Salak tadi kita dapatnya banyak juga, tidak hanya aku, shower yang banget nih, Siska salon. Kalian Kutu nyoba sama Siska salon, Oke, like, okay? kita mau pulang ke hotel, pakai abang becak, ya, bapak Beca, bapak becak, iya, mentor-mentor. Terus Star Tak ya. sah ternyata. sumpah setengah enam gitu, tadi Berangkat jam berapa? Setengah empat ya? Setengah empat, dan itu, pijatnya tuh sembilan puluh menit. Iku, amazing banget banget, iku, kembali kembali segar bugar jiwaku sudah kembali dan siap untuk bekerja lagi ai teh syu di hotelnya dua dan dua suasana di oh bukan ya bukan lagunya bukan itu di sahidan di jalanan pakai kameraku anu deh butuh upgrade entah bagaimana